Ini berandai-andai juga ini. Jika ya. Mas Maskus bisa memutar waktu ya, sehingga ketemu dengan Mas Kus waktu hmm. berumur 18 tahun. Ya. Apa yang disampaikan kepada Mas Kus yang muda itu? Ya, ya, yang penting uh, saya bilang, saya harus punya high dream. Oh. Ya, Mas. Impian itu harus ada, Mas. Oh, Karena okay, okay. semua itu kan dimulai dari impian, Mas. Ya, ya, ya. Vision, visionnya harus jelas. Ya, ya. Yang kedua harus jujur, gitu, mas. Yang ketiga ulet, ulet mas. Yang dan yang terakhir harus yakin mas, harus yakin mas. Jadi uh, gini mas Gun, sebelum saya cerita bahwa saya sebagai dokter sejak awal itu memang saya mendidikasikan pekerjaan dokter saya sebagai volunteer. Oh. Jadi volunteer. Jadi saya memang tidak mengambil uh, pendapatan dari pekerjaan oh. saya sebagai dokter.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 hidupnya, kurikulum Vitae, tertulis tiga pekerjaan, sebagai dokter sebagai wira swasta dan sebagai pengurus yayasan uh, kita mulai Mas Kus ya uh, dari tiga pekerjaan tersebut mana yang menurut Pak Kus paling membuat bergairah paling membuat semangat gitu? paling senang gitu loh ya. jadi uh, gini Mas Gun sebelum saya cerita bahwa saya sebagai dokter sejak awal itu memang saya mendedikasikan pekerjaan dokter saya sebagai volunteer, oh. jadi volunteer, jadi saya memang tidak mengambil uh, pendapatan dari pekerjaan oh. saya sebagai dokter. Yeah, yeah, yeah. Kemudian uh, dalam perjalanan awal, ya saya sebagai dokter dan sebagai wira swasta. Sehingga semuanya saya kerjakan, uh, saya berpikir bagaimana hidup saya bisa, saya bisa hidup dengan baik, tetapi juga saya bisa mendedikasikan hidup saya buat orang banyak. Sehingga itu yang keseimbangan yang saya buat. Jadi semuanya sangat menggarahkan, Mas. Karena oh. di, di sebagai dokter ya, saya harus memberikan pelayanan yang terbaik, dengan ilmu yang harus saya update setiap saat, saya tidak boleh ketinggalan ilmu, dan lain-lain. Tapi sebagai wira swasta saya akan bertanggung jawab terhadap keluarga saya. Saya harus menafkahi keluarga saya juga. Sehingga ya, saya harus belajar juga karena uh, pendidikan saya dokter, bukan wira swasta tetapi keluarga saya kan keluarga yang wira swasta jadi saya harus belajar dokter, update dokter ilmu kedokteran, tapi saya juga harus update bisnis karena saya menjalankan bisnis, kalau bisa bukan bisnis yang bagaimana saya bisa berbisnis dengan profesional dengan kaidah-kaidah yang benar tapi dengan satu integritas yang baik sehingga mendapatkannya bisa dengan integritas yang baik semuanya yang baik, jadi semuanya bergaya, mas dalam perjalanan setelah saya selesai kira-kira saya uh, bekerja kira-kira uh, 20 puluh tahunnya mas 20 tahun lebih. Jadi saya mulai bekerja tahun delapan mas. Iya iya. Uh, itu itu sebagai... pernah pernah di mas atau langsung ke swasta? Langsung dulu? langsung swasta mas. Oh, langsung okay, swasta. Okay. Ya saya saya langsung swasta dan langsung di satu sisi saya juga berwira swasta mas. Ya. Setelah uh, kira-kira 23-24 tahun saya diminta juga untuk mengusia Yayasan Mas. Jadi nah saya kira ini juga uh, saya kira bagaimana saya mendedikasikan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Karena apapun juga uh, saya mencintai negara ini Mas, sangat mencintai negara ini. Dan bagaimana uh, saya tahu bahwa uh, negara ini akan maju kalau kesehatannya baik pendidikannya baik ini, ini yang yang ada di dalam di dalam benak saya Mas jadi sehat dan pintar nah, ini yang ini akan menegar kita akan menyalip negara-negara yang lain itu yang yang ada di benak saya jadi kalau Mas gunanya mana yang menggaraikan ya semuanya saya lakukan dan menggaraikan karena okay. saya ikhlas Mas saya ikhlas okay. melakukan itu kalau saya tidak ikhlas melakukan itu ya pasti tidak gara Mas Padahal hidup ini kan harus gairah semangat. Semangat ini yang menyebabkan dorongan yang luar biasa, Mas. Matunun, Mas. Ya, ya. Kalau e, yayasannya itu bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan atau? Iya, Mas. Jadi yayasannya itu bergerak di bidang ke, e, ke kesehatan, yaitu rumah sakit. Mas, rumah sakit teluk goco, mas. Iya Mas. Ya. Dan pendidikannya stikus kalau oke oke, setelah tinggi kedokteran, eh setelah tinggi kesehatan, yeah, yeah, yeah, karena okay. setelah tinggi kesehatan dan di situ yeah. ada uh, farmasi, ada oh. keperawatan, ada kebidanan, ada fisioterapi, yeah, yeah, ada yeah. profesi nurse, profesi bidan, dan yeah. ada uh, D3 kebidanan. Okay, okay. Dan dan saya juga uh, mengusi juga yayasan. Pendidikan yang memang betul-betul pendidikan. Kalau Tlokoco itu kan yayasan kesehatan yang bergerak, yang mempunyai sekolah, yang mulai sekolah tinggi mas. Hmm. Tapi saya juga ngusi juga yang betul-betul pendidikan itu yayasan oh. uh, Sanjoyo itu saya di situ sebagai wakil ketua mas. Tadi nah, situ saya juga sudah 21 tahun mas di Tlokoco juga 21 tahun. Kalau di Tlokoco sebagai ketua atau? Ketua mas, ketua pengurus, ketua oh, pengurus ketua. mas. Ya, ya, setelah melalui macam-macam mas, pernah jadi bendahara, oh, pernah okay. jadi anggota biasa, pernah okay, jadi bendahara, okay. oh, okay. pernah jadi wakil ketua, pernah jadi pengawas. Sekarang uh, tahun ke ini nih saya sebagai ketua pengurus tahun ke 6 Di, di Telogorojo maupun di Sanjaya itu Sanjoyo. Di Sanjoyo saya sekarang wakil ketua. Eh, wakil pengurus. ketua. Ya, ya. Pertama kali ketua. saya sebagai bendahara uh, mas, bendahara. Terus kemudian jadi wakil ketua, Mas. Terus kemudian diangkat jadi pengawas, Mas. Kang, masuk lagi sebagai wakil ketua Pemurus, Mas. Jadi, okay. bulat terus, Mas. <laughs> ya, ya saya cuma ingin, Mbak, ya, bagaimana memandaikan anak-anak uh, kita. Dan di Sanjojo, kan, punya FK, Mas. fakultas eh. kedokteran punya. Oke, okay, oke. Okay. Tapi uh, kita, terutama, Mas, terutama berpikir bagaimana untuk membantu anak-anak uh, yang daerah atau luar atau tinggi atau 3T itu loh mas 3T, ya ya ya bagaimana kita berpikir bagaimana kita bisa membantu anak-anak 3T supaya yang 3T pun itu juga bisa maju jadi sekian persen dari mahasiswanya tuh uh, didedikasikan untuk tiga t mas uh, mereka dapat beasiswa begitu atau gratis atau uh, ada yang dapat bantuan mas jadi yang dikati T belum mas ya, tiga T ya maksudnya ya ya, ya dikati T nah, kalau yang enggak ya tetap bayar dong mas enggak enggak enggak maksud saya tiga T ya tiga T ya ya, ya T ya, ya, kita bantu mas betul berupa biasiswa atau biasus ya, jenisnya loh. Ya, gitu. ya betul mas betul ya <laughs> jadi kalau anak kita pandai mas kita tuh saya tuh yakin mas kita tuh enggak kalah dengan negara lain mas saya saya sangat yakin itu mas. kenapa ya. Karena tuh kita nih punya dua ratus tujuh puluh juta lima dua ratus tujuh lima juta penduduk loh mas. Iya iya. Lah Malaysia tuh cuma berapa tuh mas tiga puluh juta tiga puluh juta lebih ya mas. Iya iya. Singapura tuh cuma enam juta mas. Thailand tuh kata tujuh puluh delapan puluh juta ya mas. Iya iya. Masuk kita kalah tuh mas. Cai saya tuh mas itu masuk kita kalah ya mas. Sekarang ini kan medical tourism kita kalah mas dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Thailand kalah mas. Saya tuh gemes masak kita kalah Mas. Wong-wong kita yang pintar tuh praktek di sana banyak lho Mas. Iya you dong know, Mas? Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Banyak yang praktek di Di Malaysia tuh ada loh. orang dokter-dokter kita yang tiba tiba Kalau kalau menurut Mas Gus, apa penyebabnya itu kira-kira kok kita kalah itu? Kayaknya gini Mas. Kalau saya di kedoktoran Mas. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Kalau saya ini penpikiran pribadi lho Mas. Iya iya iya iya. kita harus berani bersaing Mas. Jangan takut bersaing, mas. Iya, iya. saya, misalnya saya saya saya di ini, saya ada orang ya ya sana yang tanya, saya akan jawab, saya akan jelaskan kenapa saya kok berani menjawab? Jawab dengan saya menjawab. Saya misalnya Mas Gun itu tanya dengan saya, saya akan mesen Mas Gun dari rumah sakit lain. Misalnya Mas Gun tanya saya Saya jawab Mas Gun, kenapa? saya jawab kepada Mas Gun. Berarti kan, Mas Gun mesti ngerti pikiranku, toh? Ya, nah, ya. saya kan harus cari ilmu yang baru. Oh, nah, saya harus cari ilmu baru. Mas Gun yang harus ngoti aku, aku udah itu. di situ, saya mulai belajar lagi yang baru. Dengan demikian, saya Mas Gun mesti tak ganda Tapi kan, saya melalui untuk cari ilmu yang baru. Iya, iya. Nah, ya, ya. dengan demikian, saya selalu yang namanya continuous improvement. Hmm. Nah, naik saya bilang, "Mesti tak tutupi, Mas Gun. Tak tutupi, tak tutupi." Bandara Esok, hmm. ilmu tapi Mas Gun. Diam-diam kan Mas Gun juga bisa nyalip saya Pak saya kento eh wah imunitul diri. tapi diam-diam Mas Gun nyalip saya lah ini yang namanya saya jadi tidak maju-maju Mas Gun. Okay, nah okay. di sini dengan bersaing dibahas dengan itu saya kok yakin kita ini tidak kalah. Saya ini saya sangat yakin dah karena orang-orang kita di negeri itu Mas wah pintar-pintar Mas di, di Jepang tuh ada orang kita okay. yang mempunyai empat gelar doktor dan sebagainya. Ikan masih sana mas. Di Amerika itu profesor paling nomi di Washington orang Indonesia mas. Di Belanda, di Belgia banyak sekali. Di, bahkan di Singapura banyak. -banyak kita praktek di sana loh mas. <laughs> Jadi saya yakin mbak kalau kita membuka mindset, keterbukaan berani bersaing, saya yakin Indonesia enggak bakal kalah mas. Karena kita 275 juta. Kalau misalnya pikirannya gini Mas. Nek misalnya Singapura 6 juta orang ya Mas. Iya ya. Tarik 300 tarik 600.000 orang yang pandai. Berarti dia 10% loh Mas. Iya hmm. loh Mas. Iya ya, ya ya. Nek kita tarik 600.000 orang yang pandai di Indonesia, 600 bagi 600.000 dibagi 275 juta itu cuma sekian sekian persen Mas. Cilik ya, banget ya, Mas. Iya ya. Masuk ya iso. Ya, ya. ya, iya ya, ya, kan ya, ya. persen lebih kecil Mas. Iya ya ya. Nah ini, ini ini. Dan kekayaan kita luar biasa. Singapura itu tidak ada resources kita banyak, ya, Mas. Ya, ya. Ya, ya. Orangnya banyak, uh, human resourcesnya banyak. Ke -ke, uh, alamnya juga resourcesnya banyak. Saya yakin kita bisa menang. Caranya nah, menang, deh, Mas, ya. harus sehat. Joko yang stunting, Mas. Yang kedua, yang kedua itu, Mas. Ya, ya, betul. banyak stunting. Yang kedua adalah pendidikan, Mas. Hmm. Pendidikan yang baik akan mengubah segalanya, Mas. Saya ya, ya. yakin pendidikan itu mengubah segalanya. Iya, iya. Itu. Ya. Terima kasih. Uh, ya, ya, terima kasih Mas. Uh, ini gimana? Kalau saya amati ya. Ya. Sistem reward atau ya. penggajian atau pemberian ya. itu juga penting ya. Saya penting. karena ya karena misalnya saya lihat ya, karena BPJS itu kecil ya. ya. Sehingga dokter dokter spesialis itu suka kayak kejar tayang gitu loh. Yeah. Jadi tidak tidak tidak, yeah. tidak tidak terlalu profesional gitu. Yeah. Uh, sebagai contoh misalnya uh, untuk pasien gangguan jiwa itu, kalau dalam teori kalau akut itu dimasukkan ke rumah sakit itu harusnya 6 sampai delapan minggu. Yeah. Tapi karena BPJS hanya membayar tiga setengah juta atau berapa, seminggu sudah dikeluarkan. Yeah. Nah itu itu juga yang kedua hmm, ini yeah. apa namanya kalau di Singapura itu yeah. dokternya berani belajar ya, tertai ter, ter, ter, ter, ter untuk belajarkan apa Karena dia menangani pasien yang sulit kasus yang sulit, hmm. dia income-nya itu gede sekali pukul itu gede gitu loh yeah. Nah di Indonesia, di Indonesia maaf ya dokter yeah. ahli kandungan hidupnya dari menolong persalinan normal yeah. ya, ya kan? Ya, padahal itu sebenarnya dilakukan dokter umum, betul bidan cukup gitu loh. Yeah, totally. Nah itu itu sistemnya itu juga tidak mendorong orang untuk belajar yang jagoan gitu loh ya ya mas, saya kira saya kira enggak apa-apa mas, karena BPJS ini kan kita ini sedang awal mas, tapi oh, kan okay. yang dilakukan harus yang namanya continuous improvement, oh, saya okay, yang okay. selalu perbaikan, hmm. saya kira itu akan, dan, dan cukup menurut saya uh, dengan sekarang ini meskipun ya masih ada kekurangan, bukan yeah, 100% yeah. sudah sempurna ya mas, yeah, yeah, yeah, tetapi menurut yeah, yeah. saya sudah sangat Uh, baik mas, dan dimanapun juga di Amerika pun juga pada waktu uh, dulu itu juga mengenai asuransi kesehatan juga ribu juga yeah, yeah, sama -sama. Yeah. ya yeah. Pas itu pas masalah yeah. tapi Indonesia ini memang ya pasti ada kekurangan mas, saya yeah, mengakui yeah. misi memang banyak, yeah, juga kadang-kadang yeah. kadang-kadang sulitnya juga penggantian yeah. dari BPJS itu juga uh, rumit, kadang-kadang oh. juga uh, nilainya dengan dengan Uh, apa unikos atau ya, ya, kadang itu dari ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Kita ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, improvement ya, of, of, of, oh ya, ya, satu perusahaan yang hebat pun seperti Toyota Astra pun Ya tidak langsung ujuk-ujuk jadi bagus mas. Ya, ya, yang ya, dilakukan ya. ada ekonomi Tapi nomor satu mas Yang ya, ya, yang ya. dilakukan untuk bisa memperbaiki Itu kaya, -kaya yakinan saya loh mas Memperbaiki ya, ya. sumber daya manusia mas. Oh, okay, okay. Maka dari itu ya, ya. Indonesia ini mas ya, Sumber daya manusia ini nih, hebat Ya saya kira Tidak ada yang bisa ngalahkan kita Jujur saja loh mas kita ya, ya, nih, ya. Saya kok yakin kita ini hebat Uang kita ini paling besar uh, dan kita ini punya sumber yang baik orangnya yeah. baik, saya kira sumber daya manusia kalau kita gembleng tidak dapat gembleng gembleng gembleng ya dan baik wah Indonesia saya kagak ngalah ke Singapura tuh bukan impian tetapi bisa yeah, yeah. ya toh mas yeah, Singapura yeah. tuh boleh 900 ribu 100 ribu itu 10 persen yeah, yeah. Indonesia 600.000 ribu dibagi 275 juta cuma sekian sekian persen. <laughs> yeah, yeah. Ya, Mas, yeah, dari top-top K kalau Mas Gun maskun doang, ya ngomongin oh. oh. Sampai yeah. di TKG, teka UNICEF, tekan uni mas di bangla aman India, di Bihau. ya, yeah. eh, WHO yeah, yeah. yeah, yeah, di eh. ya, oh. daipat, ya, mas. Yeah, yeah. ya, toh? Mas Gun <laughs> hibat, ya, Di ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, itu Mas, Jadi, ya, ya. Saya ya. tapi yang penting mengubah mindset ini yang penting ya, ya. Mas, mengubah mindset. Kita harus berani bersaing, kita harus berani maju, kita harus berani ulet. Ulet Mas, yang ulet karena hidup ini tidak ada yang instan Mas, yang ya, ya, benar ya, ya. itu ya betul-betul kita harus jatuh bangun, jatuh bangun. Harus piye? bangun tuh, sampai sukses Mas. Ulet. ya, ya, ya. ya toh, Mas, kan penting nano dong loh Mas semua loh. Mas semua ya bro. tetapi ya, ya. kita jalani ulet. Yang penting buat saya itu jujur mas integriti hmm. ya, Karena ya, integriti ya. ini luar biasa Negara yang paling jujur itu kan Denmark atau mana itu kan hmm. negaranya akhirnya juga Maju, hmm. makmur Yang penting itu mas ya, <laughs> ya. Kalau Telogorojo, rumah telur juga Menteri apa, saya ya? Oh iya ya, mas, oh. menerima mas Kami menerima, tapi juga kami uh, saya, saya, uh, Kami mencoba memasai sakit itu Bagaimana kita melayani dengan sepenuh hati terus di bahasa Jepang namanya omotenasi mas, omotenasi. tapi juga juga mau tidak mau kita harus digitalisasi mas, go digital mas. Ini yang anu, jangan jang dengan dengan melainis penuh hati, untuk melainis penuh hati, maka ya orang uh, dokternya, uh, staffnya, manispunya harus semua harus mau belajar dan belajar mas. Karena melainis penuh hati itu kan tidak bisa, melainis penuh hati ini salah terus kan tidak bisa mas. Iya iya ya. Melanis penuh hati ini kalah di posisi kan enggak bisa, Mas. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Melanis penuh hati ini yo all out, Mas. Iya, iya, iya. All yeah, yeah, yeah, out, all yeah, yeah, out yeah. dari hard skill maupun soft skill. Iya, iya, iya. Hard skill harus bagus. Hard skill-nya itu ilmu kedokterannya, Mas. Iya, iya, iya, iya. Naik perawat, ya ilmu keperawatan. Yeah, naik bidang, yeah. ya ilmu jenis. Iya, yeah, iya, yeah. iya. Naik yeah. manajemen, ya ilmu kemanajemenan, nih. Naik yeah. IT, ya IT, nih, Mas. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. Tapi soft skill ini yang sulit, Mas. Yang harus dari hati, ya, Mas bagaimana dokter kita mau menjelaskan pasien melayani dengan baik, nyata mas. Yeah, yeah. Kenapa di Singapura? Sebenarnya Singapura ya bordo, tapi dia kan mau menjelaskan mas. Iya yeah, betul. Melayani betul. dengan betul. mau melayani yeah, yeah. mau menjelaskan. Jiwongin, yeah, yeah. nek, nek salah salah sih ya udah kepintal mas. Oke, okay, kepoin lain jelaskan lah. Kadang di sini tuh dokter ini ini self self kecil ya mas. Iya yeah, iya oh, yeah, iya. Yeah. Tidak mau tidak mau menjelaskan. Iya yeah. yeah, yeah, betul. Harus dijelaskan, mak. Komunikasi ini penting yeah. sekali, komunikasi yeah. penting supaya pasien ngerti. Oh, gini. Karena pasien kan ya manusia, mas. Pengen. Ya, ya, ya. dari pasien ini, pengen ngerti, dong, mas. Ya, ya, ya. Kalau ini ini, yang harus dijelaskan, di, dilayani dengan baik. Nah, ini hard skill dan soft skill harus baik, mas. Kalau hard skill dan soft skill baik, saya kira, saya kira, ya kita ini lama kelamaan ya pasti, tapi yang penting ya harus continuous improvement, harus berani mas hmm. belajar terus menerus, lifetime learning waduh, ya, lifetime ya, ya, ya. learning mas ini gak bisa mas, harus hmm. belajar terus jadi malah bagaimana kita menganut logo so ya good digital dan melayani sepenuh hati mas, omotivasi ya ya ya ya, ya. sekarang kita juga sudah, uh, jadi bagaimana uh, harus, harus unggul lah mas nah caranya unggul ya tapi ya harus apa namanya uh, belajar dan lain-lain. Dan yang penting sekarang nih mas, ilmu kedokteran pun kan tidak bisa diwujudkan mas. Sekarang mesti uh, misalnya penyakit dalam ya nanti okay. nyangkut nyangkut Indonesia yeah, yeah. lah, yeah, yeah. ya, nyangkut hormon ya nyangkut yeah, yeah. dunia apa. Jadi kan yeah, yeah. mesti kolaborasi itu penting lah. Kolaborasi, yeah, yeah. Penting, mas. kolaborasi yeah, yeah. itu penting sekali. Nah misalnya operasi jantung, mas, ya nanti nyangkut dengan dokter jantungnya, penyakit dalam yeah, gede, yeah. dan lain-lain, ya teman? Yeah, yeah, yeah. Karena kita sekarang sudah melakukan open heart surgery, mas. Oh, operasi oh. jantung itu terbuka, ya. Operasi jantung itu terbuka, dan kita sudah melakukan beberapa kali dan hasilnya baik, mas. Jadi, tadi, jadi itu uh, bagaimana operasi jantung itu mempersiapkan suatu tim yang luar biasa, mas. Ya, ada ahli perfusi ini, mas. Ya, ya, ya nanti ada yeah, di yeah. sini yang khusus yeah, jantung, yeah. Mas. Yeah, yeah, yeah. Nanti ada penyakit dalam, Mas. Ada penyakit THT ini Mas, ada alergi. Wah, dicek semua seperti itu. Jadi sekarang kan dokter tuh sepandai-pandainya apa tuh kita harus harus bisa apa namanya? Ya timbang, Mas. Ditimbang jadi maka dari itu kan kita ini kita ini cuci kan soliter ya mas. Iya iya iya. Nah, no saya ini juga harus dikembangkan bagaimana dokter ini bekerja teamwork, ya mas. Ojo ojo popo di sini karena sekarang ini ilmu tuh maju sekali. Orang terlalu fokus ya masih butuh butuh timbul dong mas. Karena kita kan kan jadi dididik super spesialis yang luar biasa mas. Iya iya iya ya yeah. kan perlu perlu pendampingan dari o oh, yeah. sing alisie genie alisie yeah, genie yeah, saya yeah. karena yeah. bukan bukan jenderal polda mien mien dokter umum saja sekali bisa mas yeah. nah saya kan terus di saya timbul penting kolaborasi penting sehingga ya mesti uh, uh, apa seperti yang mas mas menteri mengatakan bahwa yeah. bagaimana belajar musik itu menghilangkan salah menghilangkan selul selul ya mas batasan oh. batasan yeah, yeah, yang yeah. terlalu yeah, yeah. dikotak-kotakkan ini karena ilmunya memang sekarang ini tidak bisa berdiri sendiri toh, Mas. Hmm. Mesti mesti saling copot-copotan tanah dapat ya. Iya, iya, iya. Mesti nyangkut ini, ilmu yeah, ini yeah. nyangkut itu gitu loh, Mas. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Nek nah, dulu kan di ini kan cicicik dokter umumis, yeah. segalanya bisa, Mas. Apalagi yeah. yang yang di pedalaman-pedalaman. Oh iya, kan? yeah, iya. Yeah. Mulai dari segalanya, kok sampai wah, inget gak, Mas, cerita dokter dokang dulu, tuh, Mas? Iya, yeah, iya. Yeah. Enak toh, Mas. Wah, dia belum belum spesialisnya sudah Uh, macam-macam ilmu kebidanan ya, yeah, yeah, wis yeah. luar biasa dong mas, yeah, yeah, sampai yeah, yeah. seksio so, masih apa dulu loh mas ini empat yeah, yeah. tahun yang lalu, ya yeah, mas. Yeah, yeah, betul? Betul. Ditanya itu kan luar biasa mas. Nah tapi sekarang kan sudah beda ya mas, sekarang sudah zamannya beda, apa beda, jadi kita harus betul-betul ya. Dan ilmu kedokteran kan juga sudah beda, alat kedokterannya kan juga wis beda. Mas. Yeah. Nah ini yeah, yang yeah, yang, yeah. yang menurut saya harus kita harus mulai mengubah mindset kita, karena sekarang ini mas. Kita bisa mengobati dari jarak jauh loh mas. Mm, yeah, yeah, yeah. Iya yeah, yeah, yeah. dengan yang namanya robot of mas. Mm. Dengan dengan uh, pakai 5G itu ketolambatan gerakan itu hanya 0,0 bapak detik mas. Oh, Jadi yeah. dilakukan yeah, yeah, yeah. itu bisa operasi itu bisa tepat sekali dengan robot da Vinci itu mas. Mm. Apalagi sedang, sedang di 6G mas. Oh, 5G yeah, yeah. sekarang sudah menguji 6G. Mm. Jadi ini kan bakal ini kan bisa dunia ini wis, kaya satu, satu kota besar atau satu negara besar yang tidak bisa dibatasi itu mas yeah, yeah, yeah, Apalagi yeah, yeah. kita sekarang sudah punya yang namanya big data dan algoritmanya yeah, yeah, yeah, Kita yeah, yeah. punya artificial intelligence mm. Semuanya real time yeah, Wah yeah, ini wis. Yeah. Wah, wis. dunia ini wis. IOT mas, internet yeah, yeah, yeah, of things Lah yeah. yeah, yeah, yeah, yeah. nah, ini wis. ke dunia kedokteran ini kan susah mas, karena apa? Sekarang saja dengan pandemi ini kan sudah mengubah mindsetnya, dulunya tidak bisa Konsultasi telemedicine, ya, sekarang ya, ya. telemedicine sudah naik loh, Mas. Gun. Oh naik ya? Naik Mas Gun, karena orang takut ke rumah sakit loh, Mas Gun. Iya iya betul. Nah, telemedicine itu presentasi sudah naik Mas Gun. Nah hmm. itu naik kalau bisa telemedicine, berarti kan bisa telemedicine dengan ruang lagi tuh Mas. Iya iya betul. Ah, sing Sengseng sanggawasi siapa Mas Angil Mas? Dengan telemedis di ruang lagi siapa Mas? Iya iya. Data semua bisa di IT kan tuh Mas? Ronson bisa pakai pack, ya, Mas, betul. bisa ya, digirin Iya, iya ya. Monitor, ya, upgrade, ya. respirator rate, itu Mas, saturasi, hmm. oksigen, semuanya yang ya. bisa dimonitorkan Bahkan yang sekarang krisis bahwa alat-alat itu bisa di-link dengan IT, sehingga masuk langsung masuk ke IMR Mas ya, Jadi, ya. bahkan itu bisa dilihat dari luar negeri Mas ya, Dan ya. dan data-data di luar negeri, dokter melihat data-data kita komplit-plit, dia kan bisa mas kurang ini tambah lagi nah, oh setelah itu perlu apa bisa dioperasi dari amerika mas nggak berpotensi ya tapi meski soal batas-batas ini sulit sekali yeah, mas di pendum lah yeah. nah, ini telemedicine nah, kalau kita bisa telemedicine di indonesia berarti bisa telemedicine di luar negeri mas iya iya iya nah, nah okay. ini, ini yang ini yang mengubah mindset kita dan dan rumah sakit kudigital itu, besok juga rumah sakit itu bisa aja yang di rumah sakit hanya yang penting-penting loh -penting Mas, Misalnya yeah, itu ka. Yeah. Mas, lab. Yeah. Farmasi. Tapi seje-seje ini kan bisa di rumah dari oh, mana-mana yeah, yeah. dengan yeah, teknologi yeah. loh. Besok ya yeah, Mas. Iya, iya, iya. ini kan yeah, kita harus berpikir Malaysia. Pendidikan pun sekarang kan juga sudah pakai bisa MOOC, Massive Online Open Course, Mas. Kita bisa ikut pendidikan misalnya ambil kuliah dari luar negeri, Mas. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. SKS luar negeri, Mas. Tapi dengan teknologi ini pakai MOOC itu, Mas. Mm -hmm. jadi naik sambian kan gua ayo masuk kuliah ayo masuk kelas dia cari naik masuk bumen mas ya ya ya yeah, yeah, yeah, yeah. nah, sekarang kan bisa kuliah dari mana mana mas namun sekarang sudah terjadi lah mas dengan adanya yeah, yeah. ini pakai zoom ya yeah, nah, ya yeah, zoom nah, iye, mas. Nah, ini nih yeah. ujian dokter sekarang pakai zoom loh mas ya yeah, ya yeah, yeah, yeah, yeah. ujian dokter saja pakai zoom mas kan nah, yeah, yeah lah wes wes tadi emang dunianya mang mang berubah mas ini wes bukan jamah ini kita mas anak-anak ini kan jam milenial mas yeah, Nek, yeah. Ki, kita lagi kolonial mas wes tua tuh <laughs> yeah, ya kita kan tua tapi pikirannya jangan tidak beritual loh mas ya yeah, ya yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. kita yeah. harus harus belajar terus jadi yeah, yeah. kolonial, milenial kolonial tengah-tengahnya selenial, mas seniial <laughs> lagi umur 50 lima puluhan ya <laughs> Nah, Mas selalu oh, termasuk kalau rumah sakit tlogorejo di di Semarang sudah banyak yang bisa open heart surgery atau atau cuma baru Tlogojoj dan mana lagi uh, gitu. Tlogojoj dan Karyadi, Mas. Karyadi ya. Ya, oh. Karyadi bisa, Mas. Ya. Sama Tlogojoj, Mas. Dua-dua di, Semarang, dua, dua, dua itu, dua. Mas. Ya. Itu kita mempersiapkan saya cukup lama sekali, Mas. Lama Tapi sekali. kalau kalau transplantasi ginjal atau hati belum ya? Oh, belum, belum, belum. Belum, mas. belum, belum. Benar kita karena memang belum. Uh, itu ada, ada apa ada ketentuan-ketentuan ada, ada kita belum mas yeah, yeah. Kalau transplantasi belum Tanpa transplantasi belum Tapi kalau uh, yang lainnya bisa Tapi mungkin transplantasi itu juga Saya kira pada saatnya harus bisa juga mas Karena kan yeah, sebenarnya sama-cuma dono ginjanya kan tidak gampang sih ini mas yeah, Carinya yeah. sulit sekali mas yeah, yeah, Karena yeah, kan yeah. beli juga Tanda petik belum mas Iya, iya, iya, betul Iya, Iya, iya, Tapi donornya juga nah, Jadi belum kita belum kesana mas nanti step by step mas <laughs> ya, ya, ya ya sudah bagus itu ya step ya. by step hmm. oke okay. nah, kalau bisa cerita lebih sedikit tentang pendidikannya itu uh... pendidikan mas ya <coughs> saya logo itu ada pendidikannya mas ya. ya itu tadi itu terus kemarin di Sanjo itu Universitas Sugio itu juga oh. nah, itu memang itu memang khusus pendidikan mas ya jadi Loh, ini ini yang saat itu yayasan tapi universitasnya Sukyopanoto. Universitasnya Oh oke oke yayasan Joyo tapi universitas Sukyopanoto. Oke oh, oke okay, okay. saya itu, sudah pernah dengar kalau dibicarakan. Ya ya ya, ya ya ya universitas Sukyopanoto Mas. Jadi hmm. kami uh, tiga tahun yang tiga tahun yang lalu <coughs> mendapat izin pada waktu itu menteri Prof Nasir Prof Nasir oh, itu iya yeah, yeah. iya. Nah itu kita sudah mengucapkan itu tapi Prof siapanya berapa tahun Mas? Hmm. Hampir 10 tahun, mas. Waduh. <laughs> Menyiapkan sekolah kedokteran itu hampir 10 tahun, mas. Oh sepuluh tahun ya. Hampir 10 tahun, ya, enggak sepuluh tahun saja. Ya. kita mulai ke ada gagasan itu tahun 2009-10 itu gagasannya, mas. Gagasan ya. Gagasan terus mulai dilaksanakan, mulai submit nanti tahun 2013, mas. Hmm. Tapi dapat izin itu 2019, mas. Lama sekali, hmm. mas. Lama sekali kita siapkan dari itu pun cukup Uh, mahasiswanya mulai tahun berapa rekrutmen itu mahasiswa? 2019. Mas. Oh 19, ya, ya, ya 19. jadi ini tahun ketiga mas. Ya. Nah itu kita persiapan yang baik mas, karena kedokteran itu memang uh, fakultas kedokteran itu memang tidak, bisa main-main mas. Iya iya. Ya. Harus dipersiapkan dengan baik, karena nanti nganunya apa, uh, obyeknya itu kan manusia mas. Iya iya. Ya, ya, harus ya. kita tangani dengan baik baik secara soft skill, harusnya mau etik-etik ya, Mas. nanti kan kita bagaimana mendidik dokter yang sebaiknya etika yang baik. Supaya, apa namanya, uh, pasiennya harus ditangani dengan baik. Ini kita coba bagian soft skill baik, hard skill baik, ya, you know, Mas. Yeah, Dan yeah, memang yeah. harus di, dilatih untuk, kita harus mau untuk, apa namanya, lifetime learning, Mas. Dokter itu sebenarnya life, harus lifetime learning yang yeah, benar-benar, yeah, yeah. Mas. Karena Dunia kedokteran itu mas maju sekali, apaubah yeah, yeah, ini yeah. cepet sekali yeah, yeah, yeah, mas, cepet yeah, yeah. sekali, cepet banget mas. Itu luar biasa. Sekarang itu yang gamma gamma itu sekarang sudah ada gamma yang lebih maju lagi mas. Oh. Dan itu yeah, bisa yeah. operasi macam-macam yang lebih tepat lagi. Iya yeah, iya. Yeah, Padahal yeah. di Ghana gamma di Indonesia biasa bahwa ada dua atau empat. Oh. Saya lupa, ya, mas. Nah di Singapore itu gamma knife itu sudah ada. Di atas puluh ya Mas. Waduh, nggak sosok. Nah, itu loh, ya, Jadi, ya, ya. apa penduduk sana? Bapak sini, Bapak Mas, ya, ya, ya, Mas? Ya, ya. Nah, tapi pasiennya dari mana? Lah, itu dari Indonesia. ya itu. Nah, nah berarti <coughs> yang perlu dilihat kan, berapa uang yang pergi ke sana? Ini kan yang Iya, iya. Ya, ya, ya. Karena itu, uh, kita kembali ke pendidikan Mas. Jadi, kan hmm. tadi saya berpikir, Pak, negara ini kan kalau mau ju, ya, ada yang saya, ya, kesehatan Mas. Hmm. tadi yang bilang oh cukup yang stunting mas, nah ini stunting ini sama <laughs> sama dokter hasto memang mati-matian di, oh, di, okay. di di genjot itu yang uh, sama dokter yeah. hasto ini, beliau sangat concern dengan itu hmm. sangat concern kalau kita yeah, yeah. rapat di kagama dokter singcjamori stunting mas, jadi oh. itu bagaimana menurunkan stunting sebaik mungkin mas, ini karena ya memang itu mas kesehatan mas, nah, dan yeah, yeah, yeah, juga terus yeah, yeah. pendidikan, nah, karena itu kami juga ma, bagaimana concern bagaimana mendidik anak-anak yang um, menjadi yang anak yang Indonesia yang lebih lah pendidikan yang pandai. karena an anak-anak pandai mas sehat wis mas ya yeah, ya yeah. pintu sehat dawes to mas guni to pintas wow. sehat dawes mana sih iso ngalah to mas jelas pintas ya terus enggak ada yang ngalahkan jadi nah, terus kita juga disamping kedokteran kita punya Kodenya banyak mas. Oh, Dan, uh, ya 20 lebih mas. Kodenya yang yang, kodinya. yang universitas tadi ya, ya, ya, ya, ya itu dua lebih mas. Jadi memang banyak sekali untuk tujuannya ya. Kita mengadap supaya menjadi anak-anak Indonesia menjadi lebih pandai. Nah dengan nanti lebih pandai. Karena kita ini kelinga enggak, mas. Pada zaman kita sekolah itu teman-teman kita dari Malaysia kan sekolah di. Indonesia. Oh iya iya betul betul. dong ya, Mas. Betul. Lah, saya seiki malah kualian ya, Mas. Iya iya iya. Kita malah yeah, yeah. Uh, sekolah. Saya itu juga pernah dapat beasiswa yang Malaysia ning drop out, Mas. Oh. <laughs> tahun tahun 1996, 1997, 1998. Hmm. Saya dapat beasiswa untuk S3 untuk khusus. Oh, S3. ya yeah, S3 Mar marketing international Marketing, mas. Health International Marketing. Oh. Jadi saya mengambil bidangnya di sana, mas. Eh, dua oh. saya kan magister manajemen saya ambil SDM yeah, yeah. kan? yeah, yeah, ya, khusus. Uh, tapi yang marketing internasional, Iya, ma. iya, yeah, iya. Yeah, marketing yeah, nasional, yeah. <kuh> marketing <kuh> nasional. Tapi pada waktu itu tahun 98 terus terjadi krisis itu, mas. Oh. Uh, saya dah nggak ngajari, mas. Karena waktu itu saya mimpin pabrik dan. Oh. Dolar dari 1000 80 jadi 15000, mas. Iya, iya, iya. 30%. 90% puluh bahan baku import mas. Oh. Terus suku bunga cuma dari 10% eh 12% jadi 70% puluh mas. Kuncang <laughs> Ah ya, saya terus dah stop itu mas. ada bisa ini harus harus ada pilihan mas. Ada yeah, pilihan. Yeah. Padahal saya dapat beasiswa dari pemerintah itu mas di di Beneng, Usm oh. University Center of Malaysia. Oh. Oke. Okay. Ya. Okay, ya. balik cool. mas. Ya do mas do do ya sudahlah itu memang pilihan mas ya ya ya ya ya ya, ya, ya. pilihan ya, ya. tapi terus usahanya bisa diselamatkan itu oh ya ya oh, ya, okay. ya ya ya kita harus ya konsen ya sudah karena uh, itu kan masalah saya volunteer bekerja sebagai dokter hmm. tapi juga saya sebagai wira swasta waktu itu saya belum ngurus yayasan mas saya ngurus yayasan itu setelah 20 tahun lebih bekerja ya sudah mulai tambah umur ya mas ya, ya, ya, ya, ya mulai ya oleh bagaimana harus berani lah, yeah, yeah, yeah. Sendiri, ini menyumbangkan nah, okay, lah jangan kita nemeng micilkan okay. di studio ini Mas ini harus yang oke yeah, yeah. ini supaya supaya negara iso no, maju loh Mas ya ya ya era keagius segala nah no, gitu ya itu Mas, yeah, yeah, yeah. mas. negara okay. harus menang lah harus menang tapi dapat itu loh Mas bukan menang, yeah, menang yeah, ya yeah. yeah, tapi yeah. artinya bahwa kita harus maju harus hebat harus anu dan itu kan itu kan kebanggaan buat kita nah no, Mas Kayak Mas Kuni kan lu ngasih bantuan kita loh sumpah. Iya. Ya usah kalau udah ikan tidak mungkin di Oh menempatkan Mas Gun di sana. Saya kira betul Mas. Kita kita nih bangga betul gitu Mas. Mas kenapa dulu pilih kesehatan itu? Karena alasan Mas. Iya. Jadi gini Mas. Saya dulu tuh sebenarnya diterima di teknik sipil dan di kedokteran. Waktu itu kan Mas Gun inget dak bisa dua? Iya iya tiga tiga tiganya, mas. Ya, ya, ya mas. Iya iya. Ya. Nah saya itu diterima di kedokteran dan teknik sipil mas. Hmm. Nah bu bupye pada akhirnya tuh saya kok milih kok kedokteran mas. Hmm. Jadi ini memang ya jalan hidup tuh tidak bisa tidak okay, okay. bisa dibalas mas. Kita pengen nopo tapi jalan hidup tuh Jalan hidup itu tidak bisa tibi ya mas, tidak bisa tiga Setelah setelah lulus pun terus akhirnya ya kok yaudah begini kok yaudah bisnis nabi. Praktek ini kan ya jalan hidup yang Allah iya, iya. yang menentukan tuh tidak bisa tiga nung mas. Iya, ya iya. itu itu jalan hidup mas. <laughs> Tapi waktu itu meh meh putuskan tuh antara sipil kan, nabi anu mas apa namanya kedokteran mas. Akhirnya kok ya, terus ya wes lah kedokteran. Ya, terus saya bilang b bi, ayah saya kedokteran ya terakhir masuk dokter Anil mas. Iya yeah, yeah. <laughs> yeah. okay. Tapi pilihan nih mas, tadi mas nasib itu ditentukan sama singkoso mas, nggak, oh, yeah, kita tidak yeah, yeah. bisa melawan yeah. <laughs> Kalau kalau Mas Kus itu memang dari keluarga pengusaha ya? Ya yeah, yeah. ayah saya tuh kan memang pengusaha mas, ayah saya. Ayah kalau saya kakak sama adik-adik semua semua mas, pengusaha pengusaha semua pengusaha ya. Katanya, mas? Yeah. Okay. <laughs> ya. emang ayah saya juga yang itu mas. saya saja kan akendok kok Samsung, mas. ayah saya alamah kan, oh. ayah, al al al lumayan saya zaman yeah. dia itu mas. Yeah, yeah. iya iya. Hmm. Hmm. dulu tahun kan sejak sejak wis tahun itu zaman zaman lain nak kayak masuk hmm. ayah saya ngajarkan itu tahun sejak tahun apa empat puluh pak puluh gitu pak. Okay, terus okay, sampai okay. akhirnya diputus tahun delapan puluh enam. ya janda itu. <laughs> <Okay>. <laughs> itu juga ya. Jadi iya, pengaruh iya, itu besar ya Mas Oke, oke. Nah, kalau ini sekarang, sebentar, saya banyak apa ini, banyak yang ditanyakan sampai bingung. Jogaknya Mas. <laughs> Mumat langsung. Uh, kalau masa kecilnya, Mas, Gus gimana itu? Ada Mas yang masih eh. mengesankan masa kecilnya ya, saya, gimana? ya saya, saya saya tuh saya tuh uh, senang mas masa kecil tuh senang karena ya saya sekolah dan lain. saya saya senang masa kecil tuh biar mas Nek, biar -biar kan sekolah tuh kan enak mas tanda petik neng unik SD itu ya mas iya iya itu kan mainnya apa mas neng kerangnya lu gitu, mas iya iya iya iya iya ya. konsolnya banyak mas iya mas terus ya, ya. Ya, ya. baru itu neng kerang ya. Kasti, mas, Wah, yeah, yeah, kasti. nyes, nyes, masih kontornya cinta ini di, dikebuk, pakai di, kan di, di di apa bandem bulakasi dulu mas, yeah, yeah, ingat yeah, ya mas, ya yeah, ya yeah, ya, yeah. nah, dan itu itu masa-masa yang saya luar biasa yang yeah, yeah. Dan juga kan ayah ibu saya set ingat ayah ibu saya pak, jadi hmm. jadi uh, kita ya sangat happy lah pada waktu itu sampai jam dan, dan saya itu yakin bahwa kita ini harus baik dengan orang tua pada waktu saat masih hidup mas. Ya ini penting sekali. Ini buat yeah, saya penting. Yeah. Jadi pada orang tua saya pas hidup ya kita harus mencintai sepenuh hati juga. Mas. Karena yeah. orang tua ini luar biasa mas. Saya naik kelingan orang tua ini masih sedih mas. Yeah. Karena Dulu, ya, umur, umur berapa meninggal mas? Oh sudah, saya sudah sudah hanum mas. Karena ayah saya itu meninggal umur delapan puluh sembilan, ibu hmm. saya meninggal umur 88. puluh Saya oh. sudah, saya sudah sudah. Juga, kalau coba sih, lu Mas. Ya, ya. jadi sempat tapi, berbakti lah, sempat berbakti. Oh ya, ya. kita harus berbakti, biar orang tua, Mas itu penting. Buat, ya, buat ya. saya, loh, Mas, ya, ya, ya, ya, buat semua orang seharusnya. Oh, saya, saya sangat, tapi pada waktu masih hidup, Mas, jadi bukan ya, ya, penting ya. ya, banget. Ya ya. <laughs> <berbakti ini, jadi, laughs> ya, ya, saya, saya ini ya, ya, ini pada ya, waktu ya. Dia masih mas. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya mesti yeah. merasakan itu yang saya senang. mas yeah. ayah ibu saya saya kelihatan kecil ibu saya saya nakal loh mas, Cili, oh. mas. Nah, <laughs> tidak kelihatan deh adik saya itu kan sok gudang-gudangan buda mas itu mas adiknya laki-laki juga itu laki-laki mas lah saya adik saya itu bicarain tujuh tahun mas oh tujuh tahun ya, tujuh tahun ya jadi jadi mungkin aku dianggap agil, mas oh iya <laughs> nah, yeah, iya yeah, yeah. terus wah putra ya, putra saudara sekaduk berapa? lima Lima ya. Perempuan-perempuan perempuan laki-laki, Mas. Oh, oke. Okay. Nah, terus gitu kan nek-nek digoda nek, -nek, nek adik, saya kan mangsa kemuning, Mas. Apa ya, oh. satu-satu yang saya ingat itu ibu saya bau jahit, Mas. Bau jahit. Terus adik saya itu nek di digoda itu mesti melayani ibu saya, Mas. Oh. Tapi <laughs> yeah, yeah. tak godo main ngene ibu, eh, Mas. Hmm. Ibu saya kena Jalum itu saya enggak pernah lupa, Mas. Oh. Apa yang jalum itu nancapnya itu sampai kebawa ke dokter, Mas. Oh. <tuk -tuk mati, mas. Takut saya jalan itu. Saya ingat saya hidup, Mas. Semar hidup, ya? Itu. Nah, itu ingat, ya. jadi sampai kebawa ke dokter, sampai dijahit. Wah, saya setelah itu, Mas ini setengah mati, Mas. Ya, pada-pada podo saja, bukan, maksudnya, Mas. Masih ya, saya ya. naik apabila jauh itu ini ibu saya. Ibu ya, saya masih ya, Mas. Ya, jahit, mas. Wah, ya, mas, ya. ya. waduh, jenisnya mati, Mas. Dan dan itu seumur hidup saya tidak, tidak lupa sampai sekarang, Mas. Iya, Iya, Iya. Iya, <tuk> e, iya, iya, iya. iya. <tuk> uh, Mas, Mas Gus, kalau ya. sekarang ya, ini berada ini Kalau ya mas. kalau Mas Gus bisa ngobrol dengan tiga orang, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya. Kira-kira ya. pilih pilih tiga nama itu siapa? Pokoknya pengen Mas Gus itu ngobrol lagi gitu loh. Ngobrol, ngobrol ya pikir ngobrol atau ngobrol lagi yang orang yang masih hidup atau sudah meninggal itu kira-kira siapa Nek-nek yang nyanyi ya mas ya jelas saya ayah ibu saya mas Ici Iya, ya. terus sama saya yang seneng ngomong, -ngomong itu dengan saya masih to ingat kesan b Prof. Soedono lo gitu, mas Oh Prof. Soedono ya ya <laughs> Prof. Soedono lo mas ya Nggak ya ngomongannya gitu mas ya, ya ya dan dan dia ilmunya yang nyanyi mas ya wah saya bukan dokter kandungan tapi kalau dokter umum tapi saya melahirkan mesti tidak ada yang mas tidak perlu di apa tidak perlu di hating oh. ingat saya menganiad oh, yeah, yeah. <laughs> danlah bau suasana yang menganiad mas iya iya iya seneng gitu mas ya iya yeah, iya yeah, yeah. dan dan dan dia kan ilmunya juga mumpuni juga ya mas ya yeah, iya yeah, iya yeah. iya yeah. itu mas saya seneng yeah, itu mas yeah. yeah. kelilingan ya bau suasana ya mas iya iya iya jelas jelas oke <tuh> kalau ini kan kita kalau apa Pak Habibie ya Presiden ya, Bija Habibie, ya, ya, beliau ya. kan membuat film, film ya, ya. tentang kehidupannya dengan Bu Aida ya. Habibie gitu. Ya, ya. Kalau Basgus misalnya ya. uh, punya kesempatan bikin film dana tidak masalah dan lain-lain itu kira-kira filmnya temanya tentang apa itu? Ya film yang yang menunjukkan bagaimana. Uh, kehidupan rumah tangga, dan ini mas bagaimana kita ini berguna untuk banyak orang mas, bagaimana yeah. kita harus kerja sosial, bagian yeah. tapi juga harus bekerja untuk diri sendiri si dan keluarga, mas yeah, yeah, yeah. kita harus bertanggung jawab, jawab keluarga tapi yeah, juga yeah. bagaimana kita berguna yeah. untuk masyarakat, mas yeah, nah, ini yeah, bagaimana yeah. mengulai, saya tidak tahu mas saya sudah yeah, yeah. ada, mas ya yeah, yeah, yeah. nah, cuma bagaimana kita ini uh, meninggalkan bahwa oh ya, yeah, uh, bahwa kita ini pernah hidup yang Uh, jujur, ya mas. Ya, ya. tapi juga ternyata bermanfaat untuk masyarakat banyak. nah ini kan, jadi masyarakat tahu bahwa kita berguna lah, itu mas. iya iya. itu ya. yang tema ya, itu. iya. Ya. kalau kalau Mas Gus, tantangan apa yang terbesar yang pernah dihadapi? Sel tantangan? ya. pas hidup tuh selalu up and down mas. oke. Oh, yang kesulitan selalu selalu nganu mas yeah, yeah. yang waktu itu mas oh ya yeah. akhirnya pada waktu tahun sembilan delapan itu mas ya yeah, ya yeah, ya yeah. bagaimana kita uh, perusahaannya itu sampai tidak bisa continue uh, produksi mas cuma masuk dua hari baik dua hari masuk oh. dua hari baik ya tolik, waktu itu kan Iya, yeah, yeah, zaman ya yeah. ya yeah, yeah. itu mas month, yeah. terus waktu itu sedang sekolah di akhismeh meng akim Manteng-mantengnya menyelesaikan proposal, mas. Nah, itu, kan, proposal yeah, ya? Ya? ya Mas, proposal. Iya iya iya, iya iya. pilihan ya Mas, yeah, yeah. Nah, pilihan, mas. harus wes proposal, ya pengen wes wes setengah jalan, tapi ya aku tuh ke perusahaan, ya Mas, ya tuh untuk apa untuk tanggung jawab dengan karyawannya, dengan yeah, keluarganya, yeah. tapi ya pengennya pengen nyelesaikan pengen 3 mong di, di di di apa? Di di, nanu Mas, dia dari pemerintah Malaysia ya tapi ya harus pilihan ya ya, ya, ya, sos, ya. harus pilihan harus ya, ya. harus ya, ya. harus apa lebih baik menyelesaikan ini karena nek nek s3 itu kan saya pribadi mas Iya, iya, iya. tapi nek ini kan orang banyak <laughs> ya, lah ya, itu ya. itu itu harus <laughs> pilihan yang pilihan yang sulit yang tapi harus, harus dipilih mas kita hidup ini memang harus memilih mas tidak ya, bisa ya, ya. semuanya dapat semuanya dapat kan kok capek dijemur cape mas <laughs> ya, hidup ya. ini memang pilihan mas ya, ya, ya. pilihan ya. Yeah. Nah sekarang ini ini berandai-andai juga ini. Jika ya. Mas Maskus bisa memutar waktu ya, sehingga ketemu dengan Mas Maskus waktu hmm. berumur 18 tahun. Ya. Apa yang disampaikan kepada Mas Maskus yang muda itu? Ya, ya yang penting uh, saya bilang saya harus punya high dream. Oh. Ya, Mas. Impian itu harus ada, Mas. Okay, Karena okay. Se semua itu kan dimulai dari impian, Mas. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Vision visionnya harus jelas. Iya, yeah, ya. Yeah. Yang kedua harus jujur, ya, Mas. Yang ketiga ulet, ulet, Mas. Dan yang tadi ada harus yakin, Mas. Harus yakin, Mas. Karena kalau kita punya vision yang kuat, saya kira apanya tercapai. Contohnya John F Kennedy itu, Mas. Iya, yeah, iya. Yeah. John F Kennedy itu kan dia pada tahun 61 atau 65 saya lupa tahunnya mas ya. Yeah, yeah, yang yeah, mengatakan yeah, bahwa yeah. orang Amerika akan menjadi orang pertama yang ke pe kebulan dan balik ke bumi lagi. Iya yeah, iya yeah, yeah, Dan ternyata beliau sudah meninggal pun tahun 66 67 itu betul betul Armstrong itu bisa mendarat dan balik lagi mas. Iya iya. Itu kekuatan vision luar biasa. Jadi yeah, yeah, ya yeah, yeah. kita harus kalau kita sudah tahu oh, itu kuat banget ya. Iya. Yeah, yeah. Kita netmeng ya, ya. impianlah, punya. Taya impian bapak impian, ya Iya iya. Terus impian, terus jujur, yakin, kerja ulet, eh, kerja ulet, yakin. Awe nah, senang, Mas. Ya tau, Naino Kalau... Uh, apa nasihat Pak Maskus kepada anak-anak yang baru lulus SMA yang bikin berkarir di kesehatan? Gitu, nasihatnya apa? Ya, kita kesehatan yang nomor satu itu jujur, Mas. Hidup itu yang nomor satu, integritas. Karena dengan integritas itu kita tuh bisa segalanya, mas. Yeah, yeah. pun kalau tidak ada integritas, mas. Misalnya saya utang terus ngapusi terus, mas. ya sekali Tapi kalau saya jujur, orang berubah untuknya tak jili tak jili dengan okay. dipinjami itu dengan yeah, bekerja sama yeah. itu membantu. Jadi yeah, nomor yeah, satu yeah. integritas, Integritas itu nomor satu. Yang kedua, yang harus punya satu impian, mas. Vision yang kuat, vision yeah, yeah, yang kuat. Yeah. Dengan iya, vision iya. yang kuat, terus apa langsung itu, Mas? Ya enggak, kita harus ulet, iya, harus iya. mau belajar. Dan yakin, ojo terus ndak percaya diri, Mas. Harus punya pdp itu bukan terus sombong, bukan, Mas. Iya, iya, itu, iya, iya. Apa, yakin bisa, tapi yakin itu harus dibarungi dengan mau kerja kelas, ulet, belajar. Gakak itu, Mas? Iya, iya, terima kasih. Uh, <tuh> kalau Mas Kus... Mas Kus kan berubah diri terus, nih kira-kira apalagi yang ingin dirubah pada diri maskus itu ya saya belajar mengikuti zamannya mas dan saya harus berpikir ke depan nih mau kemana ya ya ya ke depan harus saya harus menduga-duga loh mas Iya, iya. Ya. misalnya tahun empat puluh tuh Indonesia sudah menjadi negara terbesar nomor 5 di dunia atau ya, ya, min, bisa nomor 4 atau nomor 5, itu menurut press foto harus ya mas ya Iya, iya, iya. nah kalau kita nanti mau ke sana, ya hmm. sekarang persiapan menuju sana itu apa? Hmm. Ya, you know, mas. Persiapannya yeah, yeah. ya, nomor satu ya mesti belajar dan belajar, mas. Hmm. Kita bisa mampir kesana sana kan juga mesti belajar, mas. Hmm. Tada yeah. tahun itu tuh sing kira-kira dibutuhkan -kan apa? Misalnya mobil. Hmm. Mobil ya sing dibutuhkan mungkin karena go green. go green ya saya berpikir bagaimana elektrik, mobil yeah, elektrik, yeah. dan lain-lain. Mobil bensin mungkin mulai agak berkurang. Misalnya ya, ya. ada pun juga mesti standar Eropa yang standar 45 sing clean ya, ya. tenan itu masuk. Ya, ya. Tapi ya. sumber dayanya kan juga makin fosil makin lama makin habis, ya, makin ya, ya. mahal. Sehingga bagaimana kita mulai men, -men switch ya Mas ya. men switch ke, ke menuju ke yang perubahan tadi itu. Ya, terus untuk itu ya mau tidak mau banyak. Belajar, Mas. Nanti belajar, ya. Orang itu meh yeah, biasa. Yeah. Belajar, kita bisa dengan big data dan algoritmanya, dengan artificial intelligence-nya, dengan IoT-nya, internet of things-nya, semuanya real-time, Mas. Terus, bagaimana dengan robotik-nya? Ya, terus, ini, robotik ini luar biasa, loh, Mas. Nah, itu kalau di Sugiyo Prado, ada jurusan it Elektro ya, atau ada, Mas. Mm -hmm. Elektronika ada, Mas. Elektronika, elektronika, elektronika ada. ada, dan juga itu memang. Kedepan masa depan itu adalah masa depan mas. Karena misalnya alat-alat gitu ya mas, alat kesehatannya mas ya. Iya yeah, iya. Yeah. Itu kan sekarang kan rasa dah tidak boleh mas. Oke okay, yeah, iya yeah, iya. Yeah. Karena yeah. dia enggak green ya mas ya. Dia yeah, yeah, yeah, yeah. Mencemari lingkungan. Iya yeah, iya. Yeah. Sekarang kan berarti sudah dicicil semua mas. Nah dicicil kan nanti kan kenapa enggak dilingkankan dengan dengan apa namanya sistem hospital uh, apa hospital digital apa? management system-nya, nya, -nya toh, gitu, Mas? Dengan, dengan masuk hospital management system-nya, toh, gitu, Mas? Tentang-tentang apa? information system-nya ya, hospital information system. Itu kan berarti kan kita nggak usah nyatet toh, Mas, misalnya donor Mas. Semua yeah, yeah, yang yeah. sudah ada itu langsung bisa masuk di sistem itu, yeah, bisa yeah. masuk ke link ke IMA misalnya, Electronic Medical Record misalnya, yeah, Mas. Yeah, yeah, yeah, yeah. Jadi hospital information system masuk langsung lah itu kan itu kan butuh perkembangannya akan cepat sekali mas iya, iya. ya yang justru sofistikated itu yang majunya cepat nih mas Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. sekali yang contohnya mas kom laptop atau hp mas zaman dulu kita pertama kali hp itu kan hp singkai yeah. kebuk maling ya ya ya iya. ya ya gede itu ya yeah. gede tuh jadinya yeah. berkembang-kembang nah, terus tahu-tahu tiba-tiba ada yang apa mas kayak mas sebelumnya android ya mas apa ya? maksudnya, apa Nokia atau bahasanya BBM ah BBM ya blackberry mas blackberry ya blackberry ah blackberry tuh mas ya ya blackberry itu mulai itu Android mas ya, ya Android kan setiap saat Android mantaplah Android tetapi kan perubahannya cepet banget mas Iya, ya. ya, padahal ya. dulu kan tidak cepet jadi kan makin sophisticated, makin life life makin pendek, mas laptop wis maju cepat cepet banget mas i 3 5 itu jual wis ya, setengah mati jadi, link ikutin jam ini, orang uang kolonial, link ikutin sudah gabung kenalan. Nah, ya, ya, ya, ya, ya, ya, iya. ya, anak ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Iya, ya, iya. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Mas Iya ya, iya. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya sekarang saya praktikum saya sesuatu dengan apa laporan padahal hitung hitungan banyak yeah. banyak sampai lelean sebening gak laporan yang naik hitung hitungan setengah mati tuh nah, mas dia yeah, saya yeah, yeah. hitung ya apa atau apa itu mas nah, <laughs> yeah, yeah. Se ini, -ini anak-anak saya mas datangnya di lepopki satu menit ya mas iya iya iya kita bikin kalkulator zaman ini tingkat satu belum ada kalkulator loh mas, yeah, ting yeah. elektronik mas, ada yeah, itu yeah. kan nista hitung gitu mas, lah data wah tuh terus mesin hitungnya si grek grek grek Ya, grek mas. Yeah, yeah, nah, yeah. Sekarang nebu anak-anak nebu data masuk ke laptop, jadi langsung datanya mas jadi mas. Iya yeah, iya. Yeah. Inputing data selesai hasil jadi. Kita inputing data mm tidak itu menghitung isi-cisi, ya. Iya, mas. Iya, saya ya ya Iya, mas, ya, ya, ya. mas. Ya, ya, ya. mas, saya sampai mahal ya. Lantanan mister itu ngelapak iso jadi dihitung satu-satu, Mas. Kehendaknya, menganggar, mengarang ya. Wati, sih, cuci. Kon, inhal, ya, ya. teman. <tuk> eh, saya, saya, ya, tapi ya, ya, itu satu yo ya. Kenangan ya. yang indah, saya masih ya. Ya, ya. lali-lali tiba waktu zaman. Ya, okay. Dan ya, pas ke terus naik bawah. Biji tsunami, asisten nih, kon, inhal, tapi ya sekarang kalau kita bisa jadi gini, -gini ya seneng mas, yeah, yeah. <laughs> mas okay. anies tuh, mas. Iya yeah, iya. Yeah. Nah, ya, yeah. uh, mas Gus. Yeah. Pertanyaan apa yang belum saya ajukan ini? Yang mas kafe mas, komplit ya. <laughs> <laughs> sudah gak sudah yang sangat ya, komplit mas, sudah yeah, saat yeah. Saat yang sedih yang apa yang yang kudu milih sulit pun ya wis, mas gagal ya sebulan balik tuh mas wis. Kita Jadi, itu enggak, enggak, enggak. Gagali suka masa ini mas hmm. Apa selain yang di Krismon sama di Malaysia itu ada lagi ya, cerita Ya banyak mas, kita ambilnya kan Ada sing tutup ya banyak mas Jadi, Oh gitu ya, enggak. tidak, ya, tidak mesti Lancar-lancar saja itu gak? Oh enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, mas. enggak mas, banyak oh. sekali mas. Jadi orang enggak melihat bahwa Kita tuh gagalnya banyak sekali mas Jadi kita pernah ke perusahaan distribusi ya gagal ya tutup oh. macam-macam lah masih itu ndak-ndak semuanya masih berhasil mas tapi memang ya yang penting itu ulet makanya saya bilang jadi pengusaha butuh ulet mas betul oh. apa mas jadi yeah, yeah. gagal ya ojo ojo ditangisi <laughs> ojo tierno ya dipelajari kesalahan kita apa besok jangan gagal lagi tapi ya apakah terus menjamin ya tidak mas cuma bahwa kita ini bagaimana menghargai waktu mas, menghargai waktu. Waktu ini sesuatu yang semua itu bisa kita beli mas. Tanda petik ya mas. Ya, iya. Waktu mas masku ya, ya. di waktu bayu mas. Iya iya iya. Waktu sing setengah jam yang lalu mas duntak, ya, ya. 100 triun kuning, soal, mas juntak. <laughs> iya iya. Seratus ya, ya. <laughs> triliun kantukunih semua orang. Hahaha. Itu. Dan, ya. dan semua orang sama diberi waktunya 24 jam. Iya iya. Kalau Ap kalau apa pendidikan atau orang tua kan beda-beda nah, antara satu orang iya. dengan lainnya itu betul betul mas betul yeah. mas Gun jadi waktu itu yang harus kita oke okay, benar karena waktu itu tidak bisa kita uh, minta atau kita beli atau kita apapun meskipun yang 5 menit yeah. yang lalu loh mas iya iya resi ngilang ya resi ngilang mas baik-baik nah, karena itu waktu ini sesuatu buat saya adalah sesuatu yang ya menurut saya paling tinggi ya mas karena gak bisa diptahui balik tuh mas naik yeah, situs yeah, yeah. ini misalnya Misalnya mobil so, menerang, yeah, ya bisa tutup menerang dapetin lo mas yeah, Masih yeah, pun yeah. bahagia itu orangnya no, ya Tapi yeah. kan misalnya utang Nah misi-misi yeah. bisa didapetnya yeah, Karena yeah. kita mudah dapetin enggak loh mas, yeah, yeah, mas yeah. Masih bisa Ini yeah, yeah. waktu mok yeah, Siapapun mok Semua belgit pun yeah, waktu, yeah. Ya bisa mas yeah, yeah. pada paling yeah. cukis sendulunya yeah, yeah, yeah. <laughs> okay. Ya bisa Jadi waktu hausnya Ya kayak itu mas kira-kira mas Kalau saran-saran apa Mas Kosi yang perlu diberikan ke Anulah, ini kan nanti ditonton, ingin jadi ditonton banyak orang, ya. paling apa saran-saran nasihat -saran, yang Mas sampaikan, terutama kepada yang lebih muda-muda itu? Ya itu tadi Mas, uh, yang kita harus punya namanya satu vision ya Mas, uh, meskipun muda harus punya satu tujuan Mas, vision yang jelas, ya, dengan ya. vision yang jelas, terus ya. kita harus Uh, mau kerja kelas mas kerja kelas penting ulet mas ulet yeah, mau yeah. belajar mas belajar yeah, yeah. tapi yang penting dari segala penting adalah jujur jujur ya yeah. jujur mas nomor satu jujur buat saya nomor satu jujur yeah, yeah, nah terkait yeah, yeah. itu ya yakin yakin mas punya PD bukan PD itu bukan over PD bukannya mas ya mas iya. Yeah, yeah, yeah. percaya diri untuk kalau orang gak punya percaya diri kan menilai aku aku bisa lah dong so, mas oh, oke okay. nah, aku harus bisa tapi aku harus jujur harus mau belajar kerja keras ulet. Nah, itu lah mas. Yeah. Karena uh, saya mengalami pak, bang saya itu tidak biasa bisnis biasa nembian mas. Bang saya sekolahnya kedokteran mas, tapi yeah, ya yeah. memang di lingkungan saya bisnis ya mas, ya mm. ayah saya juga. Mas. Tapi kan bisnis obat dan lain-lain kan saya belum mengalami. Awal nih bi ya, saya, saya belajar terus, mas, yuk seminar, yuk belajar, yuk oh. sampai saya mau belajar S3 itu kan ya juga supaya bisa untuk. Oke oh, oke. Okay, okay, ya okay. Toh, mas. Ya ya ya khusus internasional marketing dan lain-lain bagaimana di Malaysia loh mas. Iya. Tapi itu. ilmunya sempat di cukup sempet ya. lumayan ya, ya. ilmunya sangat. Iya. Iya ya, lumayan mas. Tiga tahun Tuna ya? Dua tahun mas. Oh dua tahun. Tahun. tahun. Dua tahun. Dua tahun. Dua tahun. Tadi dua tahun. Ya wes sebetulnya wes otok, wes sebetulnya otok lumayan mas dua tahun. Karena kan ya. kalau dokter itu kan saya ada S dua mas. Misalnya tiga ya, empat tahun ya. sudah bisa. Ya, ya, bisa bisa ya. lulus kalau kalau ya, ngalul ya. mas. Tapi ya. Ya, harus pilihan mas. Yes. Saya ya, saya tidak boleh keluar mas, karena ya, tidak ya. bisa memutar waktu mereka mas. ya. Karena keluar ini tidak boleh keluar mas. Iya iya. Karena ya. <laughs> tidak dari saya saya putar waktu yes. ya sudah tidak ya. apa-apa. Karena ya, itu ya. pilihan dan ya, saya kira ya, mungkin ya gus yalas dan tentukan jalannya ya. demikian mas. Yes. Ya, ya, ya. Itu okay. harus di okay. harus disyukuri mas, harus disyukuri. Yeah. Karena itu yeah. ini harus syukur ya mengononi menggesullo mas. Oke okay, oke. Okay. Karena yeah. disyukuri karena orang ya seneng senang seneng ya, dan ya, ya. seneng. <laughs> Oke okay. senang apalagi kalau kita bisa bantu orang dan orang itu berhasil itu senangnya lebih dari dari uang loh mas Oh ya iya. ya ya karena untuk saya pengen misalnya pengen tuku montok yang paling api paling-paling senang ya sebulan dua bulan yeah, berarti betul, betul. biasanya biasa mas Iya yeah, iya yeah, yeah, yeah. pengen lo masukmu api mas Iya yeah, iya yeah. ya senang sih loh boleh ya saya yeah. tapi ne, kita bisa lihat membantu orang dan orang yang dibantu senang itu naik ketol naik bangkai ya kok istirahat seneng ya mas. Yeah, yeah. setahun okay. depan bangkai kok ya biasa, kok istirahat kok joni hebat, ya kok istirahat seneng ya mas, yeah, okay. Ya ente ente, tak okay, nah, ente ente okay. mas. itu tuh yeah, kebahagiaannya yeah. lifetime ya mas. tapi oh. tapi naik dari barang saya ngapik pun, Ya biasa ya biasa mas. Yeah, yeah, Jujurin, betul ya ya yeah, yeah, yeah, betul. biasa, rumah yeah. semuanya mewah pun lah, tapi yeah, saya rumahnya yeah. tidak mewah ya mas, rumah yeah, yeah. biasa. Yeah, tapi yeah. saya bayangkan, saya pengen barang ini, duit ini rasanya pengen banget mas. Tapi bahasanya juga kok ya, bahasanya... Iya, yeah, yeah. iya. Biasa biasa. Yeah, iya, oke, okay, oke. Okay. Nah. Oke. <laughs> oke, okay. okay, terima kasih sekali, Mas Gus. Yeah, yeah. Ini ilmunya saya menyerap banyak sekali. Nah, ya enggak lah. Mas Gun, lu. Ini kan ilmu-ilmunan, Mas. Ah, ya, Itu pala ya. ilmu yang praktis yang langsung bisa diterapkan. ini. Muka-muka hmm. nanti <laughs> para apa yang view... Tiurnya pada mendapat manfaat dari pertemuan nah, ini. Terima kasih ya. mas Gun, banyak ya, sekali. Terima ya. kasih mas Gun, Makasih ini saya saya tuh deg-degan sekali ometane um, eh, Ma. mas Gun itu. Ma. Wah, lelelele mikirnya deg-degan mas. Wah, iya ya saya kangen ini. <laughs> <laughs> ini kan cuma ngobrol aja. Atau yeah. mau banget mas Gun? Ya masih, masih. Mas pelatuh yang luar biasa. Oh Bukan saya yang dapat keterimatan. Mas Dunie wong hebat kok islam. Allah Allah Allah. Allah Allah begitu. Ya sungguh Mas, sungguh Mas. Saya, saya sangat mataunur sangat yeah. salam keterimatan untuk Mas Dun dan keluarga. Ya ya terima kasih juga ya, terima Oke saya ini akhiri ya Pak Bagus. Terima kasih sekali sekali lagi eh uh, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mas Bud. Ya, Kalau ada kekurangannya mohon maaf. Ya, mas. saya saya juga, Kalau Mas ya. salah kata, saya juga maaf Ya. Malu, saya Gun. juga mohon maaf. Ya, terima kasih ya. loh, Mas. terima kasih terima kasih ya. Makasih, makasih. Selamat ya, ya. berpuasa semuanya. Ya. Lancar sampai selesai, Mas Bud. Amin, amin. Terima kasih. Nah. Terima kasih. Ya. Ya, matur Mas Gus. Terima kasih, terima kasih. Salam buat keluarga, Mas Gus. ya ya iya. Nah. Oke okay, ya, saya Matonon. ya saya hentikan ya. Ya, okay. matur nuwun, Mas. Terima kasih, terima kasih. Ya.